Oke, sayo. konseru umpan. Oke, konseru umpan. Oke, konseru umpan. Oke, sama umpan. Oke, Gonzalo, Gonzalo, umpan. Oke, Gonzalo, umpan. Oke, konseru umpan. Oke, parah asmara, Oke, Oke, umpan. Oke, konseru kepada Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos, bonekosit. Bonekosit, gak nyokosit, bro. Bonekosit, bro. Bonekosit, bro. umpan bonekosit. Boom. Saya mau coba ini harus goal. Harus goal. Uh. Oh. Hmm. Gonzalo Ramos. Thank you, Gonzalo Ramos. Oke, ternyata saya udah lama gak main FIFA Mobile yang one by one. satu lawan satu main mencari lawan kita mencari lawan ya Bro cr7 si cr7 si serangannya 98 Oke linktengah 12 ini unggul punya saya Jadi kalau saya kalah ya sayanya berarti yang O-On nggak bisa main <laughs> beginian oke huh. 433 menyerang CR7 433 bertahan. UPR nya 99 Oke, ayo bro. CR7 Gonzalo Ramos umpan kepada Kostik, Kostik umpan lagi kepada siapa nggak ada nama. Ini ngapain prosutan tadi ngelulu Amiri umpan kepada PP, PP umpan kepada Os. Dia punya Messi, dia punya Messi. Oke, Tillman umpan saja kepada Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos kepada Bergwis Kostik umpan lagi kepada kuncul Ramos, kuncul Ramos kepada Tillman, sejarah umpan lagi aja bro, bawa dulu bro, bro, bro, back oke, okay. uh, oke, oke, oke, wah gak ayo waskan, gol jalau, berbis, ih, diving bro, oke, okay. cari posisi, lo ngapain kam di situ, jangan di situ, jangan nutupin, ini bekam bukan, kurang men. Final ini, wow, <tapi>, tapi tadi kayaknya diving ya, men. Soalnya saya gak sengaja kepencet pencet bulat, ke sliding gitu, jago sendiri dia. Oh, ini malah final Oke, ini aja Ayo gue jalo. Calu, hado, dikit-dikit diprit, diprit. diprit. Del, aduh ngapain di zaman ce coy. Oke, okay, oke, okay. ayo kosik kasi kepergona. Calu satu mulu pemainnya bro. Telman, sayo, woi kipernya, bro, woi Wah, gimana cara umpan anjir oke Goncalo kepada oke oke Thilmens siapa <tipun>, ya, bola konyol ini namanya Miri ayo kosik Thilmens kepada Goncalo ayo Goncalo Thilmens Beckham umpan lagi ayo hey bro, ayo hey bro, setengah main oke, okay, setengah main di babak pertama blok kan masih 1-0 sambil Repsol versus CR7 oke, okay, di babak kedua waduh, encok tuh, encok tuh ayo, til mens, til ayo, uskan, umpan umpan lagi, Gonzalo Ramos oke okay. Oke, okay, Gonzalo, Gonzalo, umpan. Oke, okay, Gonzalo, umpan. Oke, okay. Panah huu. um, Panah asmara. um, saya biasanya kalau buat berlawan itu pakai yang otomatis tapi ketika kita kirim bola itu pakai yang manual nah ini contohnya begini oke, umpan lagi bro tillman umpan lagi bro Astagfirullahaladzim kok ini, ini lawannya kenapa sih? <gifat> sekep banget umpan bola ke belakang CR7, oke umpan, selipasak kepada Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos kepada Kosik lanjut, kosik bro, kosik bro, kosik bro, umpan, kosik BOOM Sepak Kocok ini harus goal, harus goal oh. Goncalo Ramos Thank you Goncalo Ramos Goncalo Ramos, umpan dari uh, Oscar oke okay. tilmens tuh tuh tuh tuh tuh tuh <laughs> jauh jauh hai hey bro bawa tilmens ayo gue aduh susah pencet sorry umpan oke okay. Berwis, umpan lagi kepada Goncalo Ramos, bawa, mahasilabdulillah al-Nadim terlalu jauh. Apaan nih? Penalti? Oh kagak. Romy, do. Good gaming, Moreno. Oke, umpan kepada Amiri. Amiri bawah dulu Amiri Kostik umpan lagi Mumpung menit hampir terakhir Aduh Oke okay, bro Oke okay. ah. Menit terakhir apa, Di menit ke 90 Skor akhir 3-0 Oke okay, thank you Kepada Mapro CR7 Dari Manchester City Liga ASEAN 1 akurasi umpan 87 83 50000 penguasaan bola 53 47 oke okay, siap-siap sebenarnya selisihnya saya marga itu nggak jauh ya bro ada kelas dunia 3 soalnya saya di kelas dunia 3 itu nggak pernah menang kalah mulu udah naik nih trafficnya habis itu turun lagi oke okay, coba kita klem-klem yang lainnya back oke okay, klem keren program, keren maka jebong sepuluh ada lagi enggak? habis <laughs> habis bro. coba next ini oke, okay. oke okay. oke okay. gak okay. ada, gak bisa ngambil coba oke oke oke wuh, kosong kosong bro kosong bro kosong oh ini pemainnya mahal mahal banget ini nggak punya mata uang kalau beli di sini bisa gak hadiah bonus masih jauh saya belum nyobain yang menu yang fitur ini Bukan coba ini coba-coba klaim hadiah ngemis hadiah perjalanan icon Negara Oke okay. Saya udah pernah nyoba ini sekali doang Sekarang belum nyoba lagi Back Sepi banget bro <gasps> Sepi banget bro Oke okay. UPR 14 Chemistry 86 Coba so, saya mau chemistry satunya lagi Yang 433 Holding Oke okay oke langsunglah pemain saya masih masih remukan bro gak pernah dapat pemain yang bagus oke selamat bermain buat teman-teman yang main fifa mobile aduh saya transaksi babi dari kemarin dari zaman aduh sebulan yang lalu sampai sekarang gak masuk masuk babinya aduh poinnya poin tipnya hilang oke thank you buat semuanya thank you thank you